untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya. Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini, para sahabat ada kabar yang sangat membanggakan sekali. Alhamdulillah untuk hashtag Lesti Insan Biasa, para sahabat ternyata sudah tembus 140,3 juta penayangan dalam 13 hari perilisan. Wow. Ini keren banget. Alhamdulillah begitu banyak tentunya support yang diberikan untuk karya Lesti. 13 hari perilisan, hashtag Lesti Insan Biasa, ini tembus 140,3 juta penayangan di TikTok. Ini keren, luar biasa. Semoga kita semakin kompak, semakin solid untuk mensupport karya-karya Lesti. Berikutnya persahabat disimak juga nih ada kabar spesial untuk warga Konoha ini langsung dari gosip ceria persahabat ya memposting ini video wawancara langsung dengan Ahmad Dhani, persahabat dengan koru di Salim juga Di sini ada kabar spesial banget nih untuk warga Ahmad Dhani Ini bakal tentunya bikin lagu buat Lesi Kejiora dengan judul Jangan Sakiti Aku Lagi itu, Persahabat. Wih, keren banget nih legend mau buat lagu buat Leslar. Kita tunggu saja Persahabat ya karyanya mudah-mudahan tentunya ada lagu buat budang Lesi Kejiora. Kemudian juga selanjutnya di postingan Bunda Lesti, 3 jam yang lalu mengunggah foto yang sangat amat cantik. Namun di postingan Bunda Lesti, memang luar biasa dukungan dan respon yang sangat positif diberikan. Kita simak persahabat dari TV3 Carlina, situ berkomentar, Masya Allah saya-saya dilancarkan puasanya ya sayang, amin Masya Allah. Dukungan yang luar biasa dari TV3 untuk Bunda Lesti. Dan tentunya bukan hanya TV3 saja, banyak akun centang biru bersahabat. Ya, di kolom komentar, banjir tentunya. Komentar centang biru nih bersahabat, ya, di postingan Bunda Lesti ada yang tentunya bilang cantik, ada yang kangen, sangat merindukan Bunda Lesti. Masya Allah, makin bahagia, makin bangga ketika melihat idola kesayangan kita begitu banyak dukungan dan support yang diberikan dari orang baik yang tulus mencintai Leslar Family. Untuk berikutnya juga Persahabat perhatikan di storynya El Gemoy ini mengunggah sebuah postingan. Ini ada momen video saat baby El ini lagi di Jailin, Persahabat ya. Ini saat momen di Tridian Entertainment, Persahabat. Ini lucunya BBL, Sandi Jailin main lato-lato nih sahabat, ya. Namun kita dibikin salvak dengan kalimat komentar netizen Disitu mengatakan, masih kecil dan bisa marah katanya tuh Ada aja kelakuan netizen yang selalu saja para sahabatnya membuat warga konol pastinya di sini geram banget para sahabatnya Masa setua, kamu katanya nih, baru ini ngelihat anak kecil marah Emang ada aja kelakuan netizen Mudah-mudahan Leslar Family ini selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Amin Kemudian juga persahabat ya mengenai tentunya pembahasan soal KPI Persahabat ya memang begitu banyak respon dan komentar Di antaranya persahabat dari akun Putra Putri di situ mengatakan Nah lo siapa yang kemarin bilang RB atau Rizky Milar di bayi kot Nggak ada tuh Ikan cupang aja yang terburu-buru Karena hmm, ada udang dibalik mie katanya tuh Dan kita lihat juga persahabatnya Ternyata admin gosip ceria pun Disitu membalas komentar tersebut Disitu mengatakan Iya KPI jelas banget Itu memang dari TV nya Persahabat ya Ternyata semuanya Memang sependapat persahabat TV yang sudah Terburu-buru Memboykot Rizky Bilar Alhamdulillah masih banyak orang berpikir waras dan punya hati nurani bisa menilai kakak Bilar menggunakan logika, bukan kedengkian atau hati yang jahat tuh, persahabat. Kita doakan saja mudah-mudahan Leslor kembali, tentunya tampil di layar kaca sudah menantikan kejutan dari Bunda Lesti pastinya. Mudah-mudahan juga, persahabat, kita mendapatkan sidukan vitamin terbaru di hari ini. Persahabat, jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV. Ia akan selalu memberikan kabar terbaru dan pastinya kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini informasi di sore menjelang malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagi menurutupkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.